diurang ayah Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satu Kencana putra daripada Pajajaran jadi kerajaan pajajaran Dik nanya kamu Haji Pendi Aik kerajaan pajajaran letakna di daerah mana? Bandung <laughs> Tuh kan Tama pasar pajajaran Ya Allah <laughs> Tidak disangkanya Nanti ajakku Haji Agus Haji Saruwa Pinter Diajak mah diajak ma. Yang lain Di bere nyaho Isuk isuk di barenyaoh lohor guysku, magrib di barenyaoh atau jam 12 guysku. Eta ilmu bisa kita gitu, ilmu. <tuk> <tuk> lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mullah. Singkat nabaiya ma. Tahun 115 masehi diangkat.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 Asana datang ke saat iecan Yahoka getihkula, hayang Yahoka getihkula tunjukkan khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapak nanti bisa ngajawab, te bisa ngajawab. Cak Bapak nak wahai oh, nu panggah gak menemantak anjen diangkat jadi panglima ter saatnya anjen nu panggah oh, perang mah wahai perangin sahabatmu walau nu mahi kanjen ke mah kerongobrol gitu jola ya aki aki cak aki aki teh ulah gitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul habis yang nyahonu gagah saatnya panggagah nasa dunia etta ayana di Mekah ngarana sahaki ngarana si Dina Ali barang mis ngebejaan kita lesu haki-haki terus bayi neangan neangan jalan ke Mekah yang ngepang izin si Dina Ali padahal padahal si idina Ali tekepan jauh Ialah kehebatan sedih dalil kerem Allah wajah di alam barzah nyanama bisa muncul nyanen yangan jalan yangan jalan kumaha cara nahyang ke Mekah dipapatkan ilmu nah, etama sarua ilmu etama sebab nyanen Islam jeng ilmu dicekel wajib peni nah eta bacaan lagi boro-boro orang jin dia dengar tiun <laughs> etak hebat nah Haji Fendi namanya kukula dianggap bisa bahasa etak bahasa jin nyana termasuk minjul latih <laughs> <laughs> akhirnya dibaca babacaan etak langsung sehiber datanglah kajidah Gitu datang ke Jidah, luaklik, luaklik, tanyain "Ewe". Begitu tanyain Ewe ke yesinanya, Yes, nanya "Ketiga, li di kejauhan, ayah aki-aki. Di punya anak, barang di udah, kebeneran, Kapan jeng aki-aki, tadi tanya mirip-mirip jeng anu harita ayah di kerajaan. Aki-aki asal -aki si gak kiri." Lamonku orang di dalam memerinci kesehatan, Aki aki akik itu magaga ini mawaloh alam. Tak <tuh> barang nanya Aki hari ini negara naon jidah, eh jidah ke Mekah deket deket. Kek cak Aki emang ayah naon kulah yang kampung injungaran Sidina Ali bejana pang jago na Pangjago, nak bener ceknya ada. Bisa menayangkapangit lain bisa deh, ayo diantar. Nah, lamun aki diantar pula bunga luar biasa. Ya ter, ayo diantar lompat sekitar 50 meter meter. Ceksi aki, aduh, ampura jang tungkan aki tadi tuh diurut ngobrol kurang, tinggalin. Coba pang mawaken kadir, pang mawaken cepet lompat. Langsung ayah, tungkernya didinya cabut, dicabut terus sekali, terus dua kali, terus pilu kali, terus karena ini. Siap, tungkernya ayah-ayah baik, nah esekan kayu, dipaparkan punya na. bahasa cuas, -cuas nu Tadi itu dia dipaparkan, ah, diangkat, masya Allah, lain kaluhur bagi kehendak. Sekali deh. Angkat, maka papat luar biasa. Begitu handap katilu kali dinyaken keluar deti sabulu bulu. Tidinya nyana ngahulam siaki datang day, yang ayat tungkennak ayat atulah diangkat, beki meren jadi kejerok. bisa kangkat, bagi bisa kangkat. Coba aku aki, Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat ya, babari Masya Allah, cekian santang, baca anakku aneh, baca anakku aneh. Cek aki aki, ente boga kesulitan naon baik, boga kesulitan naon baik, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lawang, hehe, dibuka nak sok bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mantap KJPD pernah hari talawang nadi kunci macam Bismillah, ngecengah. Horekan <laughs> oh, Bismillah lagi lainnya Bismillah Bismillah nak, kalau Bismillah pakai sungut doang mah atau pamaligan dia bisa ul, atau pamalingan dia bisa DPR dia bisa macam Bismillah, atau pan Allah wa alam itu nama. Ya ja, pemerintah gak idik seramah macam Bismillah enggak ngan nyawa inget nak ke Allah, tapi Bismillah nyawa inget nak kemana? Aja gak, pemerintah jemaah jahre, dasar pikiran nak jahe ya mah, ma. waduh, dasar pemajikan nak kermawat, kismawat, inget tak adinya banyak, berarti bener ya mah, tadi di mobil gitu nak kira-kira di Cikarang, ayam ayam ayam sama baik, ya Allah ya رب nah bacaan bismillah. Akhirnya nanyakeun manehanna Ki, baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur. Aya. Syaratna kumaha? Syaratna kudu maca dua kali masa syahadat. Nah, engke bae heula ma urusan maca dua kali masa syahadat. Penting kula ka panggiheun jeung ayo Ali. Hayu, hayu ka diajak Si aki lempang lempang lempang lempang lempang di jalan ayah nanya cek nanya teh tuan Ali mau ngerti mana ah kagetnya ti anu lempang di. kayak dia nunanya Sidali, di mana? Urang, nanya si Dali dimana mau bahasa orangnya bahasa Arab dia anu beki-beki pertanyaan begini lah, haten asalnya iya sih na alih, asalnya iya caknya. tilu kali, eh jelo mah, punya sesalaman, punya nanya, punya Ka, pelukan, akhirnya nanya-nanya, kak iya kanu orang, hari, ya, kak nu katilu, mencegurang mah, hari ini emang sah masih iya sih na alih, masya allah, caknya. Atu lain sudah ditangke, atu lain bebek jati tadi, ngisi misin kula baik. <tuh> Pahingan ente tungkar kukulan diangkat tu bisa, aja anjing mah bisa. Nah, kualis kajahwan bahwa kualas ini nak ali ente kan di Indonesia ente nengangan -neng jago, nengkayang tarung. Ente, boro-boro tarung jengle maha nak ngangkat tungkar jaga sekuat. Ta, jelma arif wali Allah kekasih Allah tekudu gelut tek dakwah waktu. Ngarupa ngarupa abah itu kudu wah garus terus <tik> garus terus. <tik> Acuh, iya mae, yeah. iya tadi pendi mundak wa. <tik> lain ngalobaan Islam. Lain ngalobaan lain lain nyak lain yakin ngalobaan lain, bahkan anak ge arindit. <tik> ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masyaallah karim kos kitu lah dipeluk sanget jadi kula menta jampe nu tadi Cik sidin Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal baca dua kali masyhad ayana kaula deket dua kali masyhad sok dibaca asyhadu allahi la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibur bisa lantaran babacaan nanu tadi makan babacaan hindu kuari makan guys islam Udiannya dibaca babacaan babacaan nanu tadi temanyul akhirnya bismillah bismillahirrahmanirrahim rada hampa tapi jangan bisa hibur rada hampa coba bang haji bismillah coba kikit coba <guluh> baca sekali baca dua kali Kali dibayar cara aku, Ali. Hey, anjing, teh ayah naga Islam, niki berkah Indonesia. Mual bisa, make bahasa jeng wirin anu sok dipakai ku. Anjing, bacalah bismillah, jeng bacalah Iya, iya, nama bismillah. Nama sembilan kali. ulah napas. tambahan? baca iya, bram sok dibaca sesuai jeng perintah sini Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapaknya bebeja bahwa kaulah selama iya teaya nang tangan si dina alin gagah teak ternyata lain sembarangan orang gagah teh gagah loh hiron bapak tinan gula gesa islam bendulah Prabu Siliwangi akhirnya indit Prabu Siliwangi dan gesa indit tetep baik akan diangkat dari Panglima terus dakwah Dakwahnya terus gajakan Islam, ngajakkan Islam. Nahan hari tak ayah jema nu ngomong Prabu hari anu Islam mah biasa nasok di Sundatan. Nah sekarang aku lagi inget, aku lagi hari takku sidrani di Sundatan, jadinya maka wari ente enten upahilan di Sundatan. Nah, Enggak di Sundatan konya na edi KB, seinte disesakin jang pemajikan nana, <laughs> jang tunggul-tunggul nih, be ya KB, didinya langsung nggak golir, baik, baiklah itu KB be ya, maka pas di daerah alu ah, di Sundan, Pak RT, RTL, e, lemburna karena Islam salam, <laughs> Islam salam, tak nah, atau Islam nunggal. Islam nunggal, nukablah dirna, nukablah dirna, ku orang Garut mas salam nunggal. Kata di nama Islam nunggal, kulantaran lantaran hese, salam nunggal. Tidinya Sirina Ali ke Mekah Dei hingga pagi Sirina Ali, lantaran di Sunyatan paeh, bebeja nya na Ali hampura, kula di itu ku mata paeh itu di <laughs> <laughs> Maka di cara nyundatan Ali, seperti pengkong pengkong Akhirnya langsung berdeka Indonesia. Ujarah di Sundatan, simpeng, simpeng, simpeng, simpeng. Nah, itulah sejarah nyundatan. Di samping Etap Prabu Siliwangi kadi tuh deh gugurunyundatan, oke okay, guguru guguru keislaman untuk keyakinan keyakinan supaya mantep dehnya di itu diganti karena Nutata Prabu Kian Santang diganti Kusnina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia, mana terus dakwah nyundatan, dakwah nyundatan, terus mana bebejak Abapana Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi diajak Islam tetap terdaeh sekali, dua kali, tiga kali, ketika Sunan Rahmat keluar, keluar dakwah Prabu Siliwangi, mana dengan bahasa mana meminta meminta kakaruhuna supaya iya kerajaan dirubah menjadi hutan maka seketika etalah umbung munda asup Islam raja pajajaran dirubah sakit menjadi hutan konon anu kuali terkenal hutan tersebut adalah nuaya di Bogor nanan nanan karo macam ini nu di Bogor ya nu sokadi tukar dari tujuan lah leuweng teh leuweng naon leuweng naonan lainnya ya ya ya, ya na tuh tuh Wah ya. di Bogor dus rame. Masya Allah teh si Uca nyohasnya. Nah. Hayo jauh di bejaan. para jamaah kaum muslimin wal muslimat Akhirnya balik Sunan rahmat ka. kerajaan berubah Sehingga sudah berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Allah Supaya bapak muncul, barang muncul, muncul berubah menjadi mau. Naya lah, ni ana dumade huska gusyallah ya Allah ya Rob, y te mau lain sa mau mau naya te abah kula. Coba supaya bisa kan ngomong, gusyallah mau dibisakan, dibisakan ngomong. Akhirna walaupun wujud wujud mau, diajakanku kian santang nungis berubah menjadi sunan rahmat. Supaya Maca dua kali, syahadat Kidinya Nyana tetap godak, tetap godak diudak, diudak di tepat. <tuh> Kusunan rahmat, lompat, terus diudak, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, Garut lompat, lompat, Maka lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, Ulah lompat, antep lompat, Bapak-bapak di mana-mana anjing hayang kapang ngijeng bapak, coba anjing datang. Jeng keturunan-keturunan anjing datanglah ke sancang. Maka kuari masih sangar ken, hayang kapang ngijeng mau datang ke Garut, ke Gua Sancang, atau leweng Sancang. Nganai Hese-Hese Teingma, jadi etek ke rupana kadang mau ngiye. Kadang kadang mau Nah yang mau tutul bernya, <laughs> itulah para jamaah kaum Muslimin wal Muslimat rahimakumullah akhirnya baliklah sunan rahmat kapajajaran nungis berubah menjadi lewe nyana nyokot tanahnya, saya nyokot tanah, nyoko tanah. di kuat peti sekitar segedek ye peti ne ye dibawa kunya nak hasil istiqorohmane hanana ye peti nungis ayat tanahan Bakal jadi ciri di mana peti iye godek, peti iye godek, godek te oyag-oyagan robah, tapi gula cicil dirinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke gunung Tasik Malaya, di tenden selama satu minggu terobah te godek. Dibawa di ke gunung Cirebon, gunung Cermey, dibawa di tenden di diharef, nyana bertafakur keguzu Allah seminggu cincin baik terubah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut di tenden ke karaksa peting doang ya di segodeg nah berarti kaulah kudu cicing di dirubah godeng dia menjadi godong itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus bendehanan tafakur terus bendehanan mujahada di Gunung Eta lain berarti can jadi wali Allah untuk naikkan makomnya nak naikkan pangkatnya nak jimbung balik dei ke vajajaran kerajaan-kerajaan diserahkan kabeh ke Ka ahli waris anusajenna manihananamahirub menyendiri tafakur awuh nunyahho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ke mawak kitulah para jemaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang berkeliaran berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari sunan rohmat terus ke karawang terus ke cikarang terus ke tangerang terus ke serang terus ke mana-mana bahelama di disundatan satu kali gus, satu kali gus ayah bacaan khusus sunan rohmat dituna Ali karramallahu Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka mautlah anjina di luhur gunung suci godok teh dina Godeg kemudian asli nanya ngaran Prabu Kian Santang dirubah diganti ku Ali menjadi Sunan Rahmat Suci godok Berarti keturunan Pajajaran, nah, iyalah terus dakwah, dakwah, dakwah. Alhamdulillah, Jawa Barat khususnya umumnya nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci. Ngunyana mengakhiri hirup sorangan di Luhur Gunung mantak besi di cikarang anu haju hirup sorangan etage buat ting Ulah suksu uzon berenyah etage termasuk ayat tetesan gede hutang. gitulah para Jawa kaum muslimin allah muslimat rahibakumullah lantaran baturku lagi kadang-kadang nyorangan kadang-kadang ditanya gitu deg nembalan atuh koreganan nanti jauh urusan anak seperti tadi. Raja Agus Muslimat Rahimakumullah. Nah sesuai ajeng non gitu karena uh, hajatnya sesuai ajeng maksud uh, Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insya Allah Simkuring malam ini istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabu Nadi lengitken sebabnya tema ke Hinduan bahela maka dijadikan adalah ngarana Sunan Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah Sungsuhunan Sungsuhunan eta pangluhurna pun dibangunan misal ayah seorang wali Kaji kedua katilu jadi mursyid maka disebutlah Sunan. wariga loba ya di Cikarang Sunan-Sunan. Loba Alhamdulillah, Karawang. Cikarang disebut loba Sunan ya, masya Allah Karim. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, sekarang sanen Sunan-sanen Sebab Alhamdulillah, Hiroville. Alhamdulillah, Hiroville. kali para jawa kaum muslimin al-muslimat rahimah kumullah Ila para awliya Allah lemun wali sangat jelas Cirebon kemudian batin ayah ini Nuh mencil di dia ia adalah Sunan gitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi Panglima 13-15 kemudian 13-50 mana anak Naik ke gunung, namun 15.11, tetangga 15, 15 sebenarnya tahun ini ada. Ya? 77, 37 37 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, 57 tahun, guru tahun, 57 tahun, 57 Keluarga tertera ngaran -ngaran. Tipe kalima, anak tertera ngarang-ngarang. Nyana di Pajajaran Kamayana k kemudian anak-anaknya, Prabu Siliwangi, kabeh tertera. Dan lain-lain sebagainya, ayah, selembaran-selembaran di kitab-kitab. Anu tuh bisa dijual beli ke sejarah, tentang asal-usul, new